Baiklah, persahabat untuk menemani santai sore kalian. Saat ini, Bang Mimin akan menyuguhkan kabar spesial bahagia dari Leslar di kabar pertama. Pastinya, persahabat warga Konoha ini dibikin happy banget ya dengan unggahan Bunda Lesti Kejora. Alhamdulillah, vitamin dosis tinggi langsung disuguhkan oleh Bunda Lesti. Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh kita semua. Pastinya, pecinta Leslar, Masya Allah, Bunda El. Dengan daily vlognya Masya Allah mudah-mudahan ya Leslar Entertainment pun bangkit kembali Kita yakin Bunda Leslie, Papa B Akan selalu memberikan kejutan bahagia Untuk kita semuanya Kita lihat juga bersama Di beberapa tanggapan komentar terbayang sekali respon yang sangat luar biasa Diantaranya dari akun, Diana Nurdin satu mengatakan Masya Allah dan Allah, terima kasih kesayangan kiriman Les Larsi Larsiminnya Sehat dan bahagia terus ya sampai nanti Banyak cinta dan doa untuk kalian berdua Lesti Rizky bila, Masya Allah Kita juga dibikin salva di ya Kalimat komentar yang diberikan Ya, ini dari akun Mina11 mengatakan Kak Lesti, itu di bronis tadi, anak kecil namanya Cahaya Ngefans banget sama kamu Dan dia suaranya bagus banget Tadi di bronis nyanyiin lagu sekali seumur hidup Tonton ya kak, nanti di Youtube Lesti Kejora Kita lihat jawaban dari akun Subika Ya, akhir acara ditelepon sama Koruben Masya Allah, ternyata di akhir acara persahabat ya, teleponan bareng Bunda Lesti Kejora Ini sih kabar baik banget ya untuk warga konoha kita lihat persahabat Betul sekali di acara brownies tadi, ada tentunya bintang tamu Pengamen cilik viral persahabat ya Diundang di acara brownies TransTV Menyanyikan lagu Bunda Lesti, judul lagunya sekali seumur hidup ternyata, Cahaya ini ngefans banget persahabat kepada Bunda Lesti Kejora. Masya Allah Dari anak kecil, orang dewasa, bahkan emak-emak ya Sampai pun oma, nenek-nenek pun persahabatnya sangat menyukai Bunda Lesti Kejora. Begitu pesona yang sangat luar biasa dipancarkan oleh Bunda El Masya Allah Bunda Lesti Banyak banget yang sayang kepadamu Masya Allah banget ya salah satunya penyanyi cilik juga nih persahabat ya menyukai bunda lesti menyanyikan lagu sekali seumur hidup tentunya di akhir acara persahabat ya ternyata korupin juga itu telepon langsung bunda lesti dan ngobrol bareng dengan cahaya masya allah ini keren banget persahabat Kemudian, pertama kita lihat juga ada momen cute banget ya dari Papa B. Ini masih di videonya Bunda Lesti Kejora. Saat Papa B cobain masakan Bunda Lesti, ini ada momen yang sangat spesial banget ya untuk keluarga Konoha. Papa Bilar nyuapin Bunda Lesti. Masya Allah, ini mah kebahagiaan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, vitamin muncul langsung dari pabriknya. Ini kebahagiaan untuk keluarga Konoha. Kita lihat juga persahabat ya, ada kalimat caption yang dituliskan oleh akun loyal for Leslar. Nenek-nenek senyum-senyum nih, Masya Allah bahagia terus Leslarku, amin, Masya Allah banget ya. Ini kebahagiaan untuk kita semuanya, komentar pun banyak sekali diberikan. Di antaranya persahabat dari akun Instagram, cebong123 mengatakan, muka bilar kasihan kulihat kalau ingat orang-orang yang selalu menghinanya. Tentunya kita sebagai fans sejati harus terus semangat, harus terus kompak untuk menjadi garda terdepan dari Lesti dan billar Semangat untuk warga Konoha. Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga informasi dari Indosiar yang menginformasikan acara dangdut Academy Lima Grand Final malam hari ini. Ternyata kolaborasinya spesial dengan Papa Field dan persahabat yang sangat disayangkan sekali. Untuk juara pertama, season pertama, persahabat ya, Dangdut Akademi tidak dihadirkan, yaitu Bunda Lesti Kejora Tentunya penampilan Bunda Lesti emang sangat dinantikan banget ya di acara Dangdut Akademi 5 ini, apalagi special grand final, persahabat. Dengan para peserta pastinya kita merindukan Bunda Lesti bernyanyi di panggung besar industri. Doakan saja yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan untuk dunia bersahabatnya, kita juga masih menunggu Cidukan hingga kabar terbaru berikutnya di hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kebahagiaan, kabar terbaru, dan pastinya kabar spesial dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di sore hari ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang Minu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.